saya doain anaknya cepat mati kan masalahnya tuh dia kan menghujat anak istri saya kalau saya dihujat gak masalah kalau misalkan apalagi anak saya masih kecil kan 7 bulan anak gak tau apa-apa 7 bulan apalagi istri saya suka kepikiran makanya saya samperin kalau gak kayak gini anak bapak gak bakal jerak makanya saya pengen ketemu anak bapak kalau ada ada. Ini sini dok ya apa kamu salah nih sini kamu Sini sini kamu. Sini aja. Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kerja di video kali ini saya mau membahas tentang netizen ya yang menghina panutan kita Bang Let Jadi di video kemarin Bang Let, kemarin kemarin sih kemarin 3 uh, hari yang laluan saya baru tahu sekarang dan saya mau merepost videonya bang Letda itu dihina sama netizen ya sama bocah bocah itu orang mana tuh menghina bang Letda menghina keluarganya ya terus bang Letda nyamperin gitu ke rumahnya e, saran buat kalian ya jangan sampai ya komen jangan asal gitu ya kalau ga suka ya ga suka, jangan sampai gimana gimana. Itu saran saya buat kalian. Karena saya seumur umur belum pernah tuh menghujat ya youtuber yang kayak gitu. Belum pernah meskipun ya gitulah pokoknya. Ya saran saya buat kalian ya jangan sampai lah gitu ya. Kalau mau kalau mau ngomen ya harus dipikirin dulu gitu. dan ini Instagramnya ya, eh, st uh, story Bang Letda ya, bantu cari ini, ini orang mau gue kasih pelajaran, ditunggu aja bro, ketika fact to oke, okay. ini story Bang Letda ya, mungkin ini video yang ini Bang Letda udah dihapus ya, jadi saya repost ulang ya, bukannya apa-apa sih, bukannya Cuman mau merepost ulang mau wow, biar menjadi pelajaran buat kalian gak ganggu ngulangin, ngulangin gini gini gini lagi ya soalnya sekarang zamannya sosial media ya jangan disalahgunakan lah tolong mohon oke okay. oke okay. mm. ya dan di sini ada video story bang Letda ya oh, bang Hmm, Berdurasi beberapa menit lah Buat kalian pokoknya Jangan sampai ya Jangan sampai terulang lagi Masalah gini-gini ya Bang liat aja juga kan manusia ya Jadi jangan sampailah jangan Jangan menghujat Buat apa coba menghujat Ya bener kan Kita gak ikut bahagia kan kalau menghujat juga Ya bener Kalau menghujat ga apa ya Cobalah hidupnya masing-masing Kalau gak suka ya udah tinggalin Jangan sampai ku campur. Ini, ini ada story lagi bang Letda ya. Lalu ada videonya juga nih. saksikan aja. Oke. Okay. Gue kan udah bilang kalau kalian sampai menghujat anak dan istri gue, jangan kira kalian gue bakalan diam. Gue bakal cari kalian sampai mana pun. gue nggak peduli kalau mau sampai manapun. Ini orangnya si bang, si Bang Eki udah minta maaf tapi tetap gue cari lo. Gue pengen tahu muka lo kayak gimana kira semua ada itu dengan kata maaf Masalah selesai selesa setelah lo menghina anak istri gue Gue gak akan diam kalau perlu modal cowok Kayak-kayak lo usut pelajaran biar lo tahu rasa Bang, saya minta maaf ya bang kepada anak abang sama bang Letda, Minta maaf bang Sorry bang, sorry ya Ini balasan bang Letda ya kalau pikir semua udah itu, minta maaf setelah lo menghina anak istri gue, tunggu aja kehadiran gue. Entah di depan rumah lo, entah di tongkrongan lo. Gue peringatin sekali lagi buat kalian kalau mau mengeledek anak istri mikir dulu sebelum gue usut sampai ke kepolisian. Viral gampang, penjara pun gampang. Tuh, mangletah kata jadi buat kalian. Ya. Pokoknya Ya gitu dah, jangan sampai Jangan gampang menghina orang lah Kan kita juga belum tentu benar ya kan e, Saya salut sama Bang Letda Sumpah salut Saya salut Bang Letda berani sumpah <laughs> Bang Letda eh, Salut pokoknya sama Bang Letda Oke ini videonya ya langsung aja Nah ini videonya Jadi Bang Letda sini Udah di rumah ya Bang Letda di rumah si cowok itu si cowok si enak si bocil lah pokoknya si itulah ya gampang sih ngomongnya itu bang di sini bicara bang Letta sih kelihatan dari muka-mukanya udah emosi tapi bang Letta nahan diri gitu ya yang di sini nahan diri dan di sini ada seorang paman ya pamannya bang Letta ya Eh, astagfirullahaladzim pamannya sorry sorry pamannya si anak itu jadi pamannya si anak itu tuh jadi membela si anaknya gitu, rasakan gak salah gitu jadi anaknya anak Anak si bapak ini tuh salah tapi sama si bapak si bapaknya bapaknya itu mem membela bang Letda gitu kan? Ya, bang Letda itu uh, si bapaknya itu tuh benar lah saya salut sama si bapaknya juga tuh salut pisan. Hmm. di sini anak ini lihat tuh gak, gak gak ada berasa bersalah gitu saya juga heran gitu yang nonton kenapa gitu apa gak ada berasa bersalah gitu dan ini pamannya juga membela itu saya heran juga jelas-jelas salah meng menghina gitu Ya buat buat Bang leta ya sabar ya. <gak> ya okelah lanjut aja lihat nah, videonya. Ya, nah, ya. Kalau kita tarik ke belakang enggak <gulungan> ya, gitu ya. ya. <gulungan> beres kalau kita itu pernah ada artinya. Betul. kan. Dan sekali Do, semua ini perkataan sekecil pun ada artinya. Satu, kata aja bisa ceri muka, Pak. Jangan. Ini perjuangan lah. Kalau saya sih, itu diagnosa aja lah. Ya, Apalagi zaman ya, ya. sekarang lah Mas ya, ya. sosial media teknologi kayak gitu kan Hati-hati lah dalam berkomen, Ya, Mas Karang. Ya, Mas Karang. penting Mas Karang. Ya, mm -hmm. Mas Ya, nah, Mas Karang. Ya, Mas Ya, Mas Karang. Ya, Mas Karang. Ya, Mas Karang. yang mungkin, anak yang mm -hmm. mungkin ya nanti mungkin ada saya apa oh, saya akan hari-hari begini-begini <tik> oh. kalau kita nggak boleh kita harus lain orang ya nah, nah, <tik> nah, gitu nah, iya. ya mungkin menggunakan saya atau salutnya uh, kesalahan semakin semakin begitu kali tarik buat bang lep ayat terbersabar ya pasti ada lah yang benci yang yang nggak suka sama kita tuh pasti ada salut sama bang lep dah ya sabar bang lepnya sudah sabar ya sudah Hadi uh, udah sudah menemui anaknya itu jadi masalahnya udah selesai. Buat si bapak-bapak anak itu saya salut juga. Terima kasih ya. Sama adiknya itu jangan diulangi lagi ya, jangan sampai keulang lagi nih masalah ini. Uh, karena sekarang uh, Jamannya zamannya zaman hukum ya. di Ya jangan sampai turun lagi Oke okay, mungkin gitu aja ya Videonya ya uh, Mohon maaf ya Bila saya ada salah kata Salah kata sedikit pun Segimana-segimana Saya minta maaf Karena saya gak bisa ngomong-ngomong Gimana gitu Saya saat, saya mah orangnya balelol Kalau bahasa Sunda mah balelol ya. Jadi jangan Sampai ada yang Salah itu gitu salah Salah gimana salah gimana gitu. Saya bicara ya maaf saya. Maaf ya kalau ada salah-salahnya. Itu aja sih Oke, di sini masih foto-foto tuh. Ya tahu salah malah foto enggak enggak enggak. Maaf-maaf cuma canda, maaf. Ya, jangan dimasukin ke hati ya. Ini cuma canda. Saya juga ya pokoknya saya gak bisa ngomong-ngomong gimana gimana kalau ada salah-salah kata ya maaf ya. Oke mungkin segitu aja video dari saya ya kuncinya buat kalian jangan sampai menghina orang-orang ya jangan jangan sampai menghina orang lain kan kita belum tahu kita juga benar atau enggaknya. oke lah segitu aja video dari saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye